Assalamualaikum Hari ni Kita orang berdua okay, Kita orang bertiga Tunjuk sikit Hakim Sampai kat belakang tu Weh lagi semua hilang weh Aku bukan jangkau <laughs> ada, Kita ada seorang yang tengah record ni Dia memang kena invisible lah So dia tak nampak lah waktu malam Koyak oh, Hakim <laughs> Okay hari ni kita orang buka video paranormal lah Just nak meninjau satu rumah ni Rumah nenek member kita orang Member aku um, Katanya berseram Katanya berantu Tak tahu, kita nak pastikan kewujudannya So, kita akan tengok dalam pukul 12 malam ni Kita orang nak pergi lepak, -lepak dulu dekat Pantai Redang So, ciao Tidur! Eh, ada tidur lah Mana? Jika ada tidur, aku lepak ada lah Aku tak ada lagi Orang tua tau Tak ada Dah lama tak ada apa masalahnya? Masyarakat. Aku rasa dah matilah Bawa kereta, tepi pantai hmm. Buat masyarakat di dalam kereta <laughs> Pantun apa tu. game? Kenapa tu tak kena kece? Bila-bila. Baru dah habis. Oh sedap. Mana keretanya? Oh tu. Hosting oh, aku. Kereta. Yahoo. Kenapa kereta sepak yang, yang padu sangat? <laughs> bulan tengah apa? Tengah, tengah bulan apa game? Bulan mengambang. Ada apa game selalu? Oh banyak. Banyak apa? Banyak anak. Bermacam. <laughs> Kita tinggal lagi seko tu kat sana tu Tunggu apaan? Kau minta minyak tu Oh, lagi muka nak selfie oh, tu apa? Tunggu Tunggu oh, Tunggu Tukangkanlah May lehernaman, <laughs> <tuk> eh, tapi rumah ini rumah lama kan. <tuk> hmm? iya, <sana> nih. <tuk> kakak fam ni romain malam ni, ni. kertas betul dapur perse hmm. ah, sama dia dengan 26. Okey setelah. So guys tadi eh sekarang kita kat Pantai Redang, kat Redang. Tadi kita dah pergi dekat dua rumah Okey, Rumah yang pertama, rumah kayu So... Nothing Tak ada apa-apa Mesti dia ambil makhluk 400 perempuan Plus B. Quran Kadang Satellite lah Korang ciesa nak masuk ni Sergan bodoh, Kampret, Gelap ni Gelap woy gelap woy kan. <backpack> Again, again, again Tak suka lah tengok kau Tak suka Tak, tak apa -apa. Aku pegang ni mic aku pegang mic ke senang kau tak? aku Tak puiskan dengan kau Itu biar je lah, lepaskan aku. je cuba. Coba nak ada Buka aku, kau pergi ke kau masuk dulu Eh? Aku masuk dulu? kita Tentang apa belakang betul? Kau tak pakai dua ke dulu nak? Yeah. aku udah kaya makan makanan yang makan banyak, Huh? Ya? Nah? Kau rakam belakang kau round pusing belakang, gembruk belakang. Kodakam belakang. Kodakam belakang. Kodakam belakang. Kodakam belakang. Guys, Nampak tak tu Itu Biji mata kucing Tak ada orang sepak di dari sini Daripada sini tu Ha? Kau rasa kan terbengkalai ke Ataupun ditinggalkan hmm. Nampak tak Nampak Buat tu rumah ada duit ke atau tak ada tak ada duit tak ataupun pedih-pedih lah. Oh, Air toilet. No. Okay guys, sekarang kita ada penampakan Sotong Tergantung tu. Looking at that. Okay, this is the old toilet. So, oh, this is another one pilot Oh, ini kalau kau tengah mandi pun ada Tengah ngintai daripada atas cak <laughs> What's that? Oh, ini daripada depan Hmm anjay lagu cinta cuma dia pun koni blender fuh ni tadi kau nak datang sini akirnya dikot sini macam tak ada function sama je ambil footage daripada aku ah, tak aku tak ni jangan tang dekat noh putar kau jalan tadi mana ada kau tengok kau nak fight dengan aku ke tahu pendapat. Kalau shoot kat sini je, kau nak dapat listrik tau. Kita tempat ni baru. tu syuting baru kita tahu kan. Dah Oi, mana nak pergi? Bentar kereta kat aku. Misteri gimbal yang habis, ah, ha? nampak ada gedung-gedung, ah. Masukkan Tapi Dua cincin satu jadi sini ada ya suci Ini It's <laughs> a Hmm? Nothing. Oh, nothing. Just looking like that. See the good di Wow, guys. Looking the animation from the character Network. Zaman zaman gundam. Cak, okay. yamete. We can see the harbor view from the skinchan. From here. Wow. Dengan pokok kampretnya Nampak tak? Mana? Highland of Wolves kau buat. Pergi. Ni pintu kunci. Mana? Ledap aku lagi pergi jauh. Ni nak bayar 10 ringgit. Tu yang tak bayar tu. Tu yang kat dalam tu. Yang kaca tu. Rumah yang kedua agak scary. Agak scary. So Nothing happens, Nothing happen. Dia seram sebab besar. Ah, Haa. Ah, dia seram sebab building dia besar. Haa. Ah, Okey. Rumah rumah yang pertama tu. Rumah member aku. So dia cerita ke aku. Dia cakap. Lepas dia punya arwah. Nenek dah meninggal. So ru, biasa rumah kena. Kena kemas kan. Kena clean up. Lepas dia kemas. Malam tu, all of satu family dia, demam. Hmm, yes. oh. Something like that. Something just like that. Okay, lepas tu, bila kita orang pergi ke rumah yang kedua, dia agak besar tau sebab rumah dia, rumah dua tengkat. Ha, rumah teres dua tingkat. Rumahnya, dah tak ada orang duduk. Tapi asalnya ada tak tahu nak cakap kalau cakap peng, apa penagih dadah tak cakap penagih dadah pun tak elok juga so ada seorang ni dia pernah duduk situ dia ambil satu bilik dia duduk dalam satu bilik je kat ah kat tingkat atas tadi kita orang pergi waktu kita orang pergi itu dah tak ada dah tu orang-oranglah kita orang buat tour situ nothing juga So aku rasa kita orang nak kena stay kat e situ dalam 2-3 jam Duduk je diam-diam Rasa dia akan Tunjukkan orang punya identity lah kot So itu saja Tapi kan Waktu kat bawah tadi kan Aku Bilik pertama Bilik pertama waktu aku tam, Tolehkan kamera keluar kat tingkap luar tu ada orang tarik buntut aku. Bukan bukan wayar mikrofon tau. Bukan wayar mikrofon, wayar mikrofon kan belah kiri. Ada orang tarik power bank aku, tarik ke kanan. Kan aku rasa tak tadi aku pusing ke kanan. Faham tak? Oh yang kata eh eh eh tentu. Ah. Ada kata buntut aku dia mantap sangat. Ya Allah dah tak fahamlah aku. <laughs> sekarang tila sekarang aku sekarang kau nak kaitkan dengan aku punya a biggest es lah ni. Entahlah dia sampai. Ambil. Tapi itulah yang aku rasa, aku rasa agak scary Macam dia yang tarik aku, tiba-tiba aku ke kanan, tiba-tiba Ditarik aku So, kitorang okay, tak nampak, tak nampak dalam camera Mungkin tak nampak, tapi kalau lepas time Lepas aku editing ni, kalau aku dah nampak Aku mungkin, maybe aku akan crop lah So Bye hmm? Push-push Uh, macam Tak rasa tapi bila Masuk bilik yang kedua tu macam Rasa je lain lah Ada orang lah ha. Anji tu kocong, cakap sorang Terkejut tu